Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lover, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Villar.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 Baiklah persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar yang sangat bahagia sekali Kali ini kabarnya datang dari Bang Boril Dalam akun Instagram Bang Boril, setengah jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan foto Papa Bilar, Bunda Lesti Yang tentunya ketika menghadiri acara FYV Persahabat, ya, di Trans 7 Ini acara A.A.Rafi dan A.A.Irfan Irfan. Wow! Momen banget ya Bunda Lesti, ini hadir menjadi bintang tamu, dan Alhamdulillah hadirnya satu paket ya, Lesti dan Bilar. Inilah kejutan untuk kita semuanya, yang akan segera tayang di Trans7, kita lihat info dari bang Real. Bismillah, ditunggu tayangnya segera, semangat terus ya, tuh segera tayang, ditunggu untuk semuanya, mudah-mudahan... Kejutan bahagia selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Masya Allah bahagia sekali ya Warga Konoha pun selalu menunggu kejutan itu yang disuguhkan langsung oleh Lesti dan Rizky Bilar Di postingan ini pun banyak sekali ya tanggapan dan respon yang diberikan dari akun ari.diantari.68 mengatakan, Ye, sepaket katanya tuh ya, bahagia sekali nih melihat satu paket lengkap menjadi bintang tamu di acara TV. Kita lihat juga ke komentar selanjutnya. Dari akun Instagram, Aminah Aminah 3479, Salvo Lesti cantik manis banget mah. Selalu salfok dengan penampilan Bunda Lestia Yang tampil sangat cantik Yang tampil sangat manis Masya Allah Memang idola kesayangan kita Selalu membuat kita bangga Berikutnya persahabat disimak juga Ini gambar bahagia juga Untuk warga Kunoha. Channel akun Youtube Bims Aryo Ternyata persahabat ya Sudah naik juga trendingnya Di angka 4 trending Kertek abal-abal lesti kejora nih persahabat ya. Ini gurih, crunchy banget masuk 4 trending, luar biasa. Udah nangkring di 4 trending nih persahabat ya. Masya Allah, support terus ya. Mudah-mudahan Leslie selalu membawa berkah untuk banyak orang. Kemudian juga disimak persahabat, vitamin disuguhkan lewat channel YouTube Lesar Entertainment ini. Saat kolaborasi bersama Kak Greta Agatha ya Ini juga kejutan bahagia Yang disuguhkan lewat channel Youtube Leslar Entertainment Sama-sama kita kopak juga untuk selalu mensupport karya terbaik dari tim Leslar Entertainment Berikutnya disimak juga bersama ya dia kabar terbaru yang kita dapatkan dari Lintar Malam hari ini berada di Kota Bandung ini lagi nonton konsernya Teh Oca. Wow seru banget ya Di Bandung nonton konser secara langsung nih persahabat ya Konser Teh Oca, kita lihat juga Ternyata ada dokter puspa juga Yang berada di acara tersebut di kota Bandung Tuh ini sih kejutan spesial banget ya untuk semuanya Kita lihat juga di unggahan terbarunya Dokter Puspa yang mengunggah sebuah postingan foto bareng mamah kejora Masya Allah bahagia selalu ya untuk mereka Terutama keluarga besar Leslar mudah-mudahan selalu bahagia Selalu sehat dan dijauhkan selalu dari orang-orang yang tidak baik Amin Kemudian persahabat kita juga mendapatkan kabar spesial dari langit musik Lima jam yang lalu langit musik ini menginfokan persahabat yang mengenai soal lagu terbaru Bunda Lesti Kejora yakni Sekali Seumur Hidup Kita simak di kalimat caption panjang yang dituliskan Masih memegang posisi trending satu di Youtube Ada yang suka juga sama lagu terbaru Lesti ini sob? Lagu Sekali Seumur Hidup? Ini terinspirasi dari kehidupan Lesti yang penuh dengan rasa syukur Setuju nggak? Dengerin lagunya sekarang di aplikasi Langit Musik dan Indie Home TV. Wow, luar biasa merasa hebat Ternyata lagu Sekali Seumur Hidup ini terinspirasi dari kehidupan Bunda Lesti yang penuh dengan rasa syukur. Dan Alhamdulillah juga lagu terbaru Bunda Lesti mencapai 11 juta viewers dan bisa didengarkan juga di aplikasi langit musik, keren banget nih untuk idola kesayangan kita, Lesti Kejora Kita masih menunggu cidukan vitamin terbaru malam hari ini di kota Bandung, jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi menarik, gambar bahagia dan vitamin-vitamin seger nih di malam hari ini Langsung dari Lesti dan Bilar